Toyota luncurkan Innova High Cross baru berbodi seperti Veloz, para pesaingnya pada nyungsep, yuk lihat info lengkapnya, hanya di car 2 channel, stay tune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 Toyota meluncurkan model baru yang mirip dengan rilis Toyota Veloz pada tahun ini. Mobil generasi baru yang disebut siap menjajaki pangsa pasar. Mobil ini bernama Innova High Cross, penampilannya tidak kalah dengan para pesaingnya. Hal ini dilansir mainrakyat.com dengan tajuk, New Toyota Innova Oktober tahun 2022, body mirip Veloz, tidak ada opsi diesel?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 Toyota di India diketahui tengah bersiap meluncurkan generasi terbaru Toyota Innova untuk diluncurkan tahun ini Toyota Innova baru akan tiba siang hari sebagai Toyota Innova High Cross dan akan melakukan debut globalnya pada Oktober tahun 2022 sedangkan untuk peluncuran resminya Toyota Innova baru ini akan mulai dijual pada akhir 2022 atau awal tahun depan 2023 nanti adapun ubahannya akan ada beberapa perubahan yang cukup banyak pada Toyota Innova terbaru salah satunya adalah pelepasan mesin dengan opsi mesin diesel Dikutip dari IndiaChargeMinePaple.com pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022, akan ada perubahan signifikan pada Toyota Innova High Cross. Misalnya, sasis tangga yang digunakan oleh Innova lama akan diganti dengan sasis monolitik. Platform Toyota Innova High Cross akan menggunakan model baru, yaitu Toyota New Global Architecture, TNGA, C atau GAC ditentukan bahwa bodi Toyota Innova High Cross akan serupa dengan Toyota Veloz kendaraan ini diharapkan memiliki jarak sumbu roda 2850 mm 100 mm lebih panjang dari Toyota Innova saat ini pemilihan ini dilakukan untuk membuat kendaraan lebih ringan dari pendahulunya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 to damage the fix but we're just working through a little rust Untuk dapur pacu, seperti halnya Toyota Heerider yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu, Toyota Innova High Cross akan menggunakan platform mesin hybrid. Toyota Innova baru akan menggunakan mesin bensin hybrid 2.0 liter yang lebih kecil, yang diharapkan menggunakan Toyota Hybrid System, THS 2 kelas domestik terbaru. Mesin ini akan memiliki kombinasi mesin bensin dan motor listrik kembar yang akan menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih baik dari tipe sebelumnya. Sayangnya, ada kabar buruk bagi penggemar Toyota Innova Diesel yang masih dijual di Indonesia. Pasalnya, Toyota Innova terbaru tidak lagi tersedia dalam mesin diesel, Toyota Innova High Cross hanya akan tersedia dalam tipe mesin bensin hibrid yang dijelaskan di atas, apakah spesifikasi seperti itu benar? Toyota Innova baru mungkinkah tak lagi bermesin diesel? Kita tunggu saja peluncurannya pada Oktober tahun 2022 dan simak terus kabar informasi dari kami yang selalu memberikan info terkini seputar otomotif dan mobil. <Day break -in>